Siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap hmm. Ini ekspander abu-abu dari siang itu Ikutin sekarang nih, ada di belakangan nih Waspada, waspada, pantau aja dulu Jangan dulu ambil, ambil tindakan Nanti bila mana sudah situasi urjin baru ambil tindakan Menemukan komando Siap, yang penting buat waspada Pak ya. Ordon, ini totalnya dia ada Tiga mobil lebih Tiga, Tiga mobil mungkin lebih ya Yang udah kebaca POI POI, POI. PQI ya. oh, Yang dua itu yang 1739 itu ngikut bang, Avanza item itu ngikut, ngikut kita dia KJD juga ngikut yang tadi siang yang di Botoma sama Bangarai Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu Menghambat laju kendaraan yang mengunci Nanti alamatnya bila kita terpisah nanti kita langsung kirim Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang mengundit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama Kalian terus, pepet, jangan sampai dia bisa ngikutin kita Tapi jangan ikut barisan di rombongan, dap. bikin sistem mecah aja, Dap Kalau misalnya ada yang masuk rombongan, tolong di pepet, nggak usah ikut masuk rombongan Puas pada saja, sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkannya ya jauhkan. Menghindarkan, Bon. hindarkan Bon. Jauhkan, Bon. Jauhkan. Bang, udah. Kan ini jaga yang belakang. Yang belakang masih ikut nih. Eh. Bang, udah gitu, Bang. Coba. Jangan halangi lagi mereka. Jangan sampai ngikutin. Siap-siap, dari salib. Pokoknya nanti begitu pas itu keluar pintu tahu nih, Mobil 1-2 di belakang pengawal, ya. itu gimana caranya? Halangi lagi mobil mereka. Nah, untuk nanti menyusul, alamat yang sudah jelas sudah dikirim sama Madin itu. Tinggal ikutin aja nanti sudah mat-nya. Jadi ngikutin juga, KJD ngikutin, PWG ngikutin. Nanti halanginya di tepat ke aja. Gimana caranya mobil yang kontin ini tertinggal jauh, jangan sampai ngikutin di atau, ya. Kita pasti kita halangin semaksimal mungkin Jauhkan dari rombongan depan Mobil 1 Laksis Baden Madar halangi Mereka jangan samping ngikuti kita terus Nanti untuk menyusul Ikuti saja Google Net, ya Mobilnya dah halangi mobil mereka Nanti dihubung kita, kita keluar bah. Bang Ambo, ini Kak Jodini 1278 di samping kita eh uh, izin Bang Odon Meninggalkan pantauan dari maka ya, Anda mau bantu Bang Ang nih Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Anip, itu dari Sentul, ngikutinnya. Tolong dipantau. Di belakang, ajak muter-muter aja dulu kemanain, kek. Itu dia dia memang ngikutin dari Sentul. Maka dari itu, bila mana susah dihalangi, nanti di toh gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita, halangi nanti di bintang kawan di sini biar jalannya tetap jalannya jalur masih lurus dia bahasa bisa ngikutin. Oke kita fokus aja dulu di dekat di diadang romongan nanti di bintang kawan dihalanginnya. Secara berjalan itu kan nggak bisa, mereka akan terus ngikutin. Nanti di bintang kawan tapi ada belokan belokan keluar tahun. nih. Halangin di situ, jangan sampai dua mobil itu ngikutin. gimana caranya. Siap siap siap siap siap. Jaga jaga jaga jaga di pintu nih, halangin gimana caranya kurang-kurang mau buka bawa mobil kalian gimana caranya oke, oke. oke siap-siap izin lepas diri dari rombongan ya aneh mau ngali-ngalihin nih ya, sama Denma nih bang Egi siap ngali-ngalihin ya kita lepas rombongan dulu aja nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai siap, siap kata laksanakan siap, siap, siap, siap bang bang agak naga ke kiri bang agak ke tengah bang, biarin tinggal senyalin bang apa nam, apa, nam, tutup habis, tutup habis. Kaji udah nyodok nih. Kaji nyodok nih, kaji nyodok. udah halangin super. Ayo, ini ada yang ngadain, ada yang ngalangin. Ini, ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Ini, bang Ambon ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, aja udah ini. Ini, ini. kemana ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ege, bawa pelan aja bang, dia pasti ngikutin kita, lagi kena hambatan di belakang dia bang, kesian bang, kita tungguin bang Siap, siap, siap, kita udah bikin pusing dia dulu nih, soalnya udah jauh banget nih, dari mobil Habib Kita udah cabut dari jalur ya Cakep bang Ege, bang, jadi ngikutin kita bang, tutup aja, speak aja, speak kita tutup terus Tapi nih, dia udah ngikutin kita nih, mau kemana nih bang Omon Patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain, gitu aja Bang Eji Oke Bang Egi. Siap siap siap siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu dua tahu tiga lah, belum pasti juga nih. Udah nih mau ngambil mana? Kiri pakan kiri kiri aja kiri lah. Sus De Madar nongkrong aja dulu berhenti ente di tukang kopi nongkrong di pinggir jalan aja, dia ngikutin ga? itu ada yang bertemu katanya mereka berintermakan. Bang Ambon, bang Ambon posisi bang Ambon.